Daftar empat tim yang lolos perempat final Piala Dunia 2022 bagan perempat final Piala Dunia 2022 sudah terisi setengahnya setelah empat tim sudah memastikan kelolosannya. Berikut daftar tim yang maju ke delapan besar. Babak 16 besar Piala Dunia 2022 kembali digelar pada Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022 malam dan Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 dini hari WIB. Dua pertandingan digelar, yakni Prancis vs Polandia dan Inggris vs Senegal. Di laga Prancis vs Polandia, Les Bleus keluar menjadi pemenang. Kylian dkk menundukkan lawannya dengan skor 3 di mana Mbappe menjadi bintang lewat torehan dua gol serta satu asisnya. Kemudian, Laga Inggris VS Senegal digelar. The Trillions keluar menjadi pemenang dengan skor 3-0 di Stadion Al-Bait, al, -Bait, al Inggris dan Prancis akhirnya sukses melaju ke perempat final. Artinya, total sudah ada empat tim yang menjejak babak delapan besar. Sebelumnya ada Belanda, yang bisa mengalahkan Amerika Serikat 3-1, serta Argentina yang menundukkan Australia. Empat tim yang ke-8 besar artinya tim raksasa semua. Nanti malam, dua laga lagi akan digelar. Ada pertandingan Jepang vs Kroasia dan Brasil vs Korea Selatan. Siapa yang kira-kira akan melaju ke perempat final Piala Dunia 2022? Daftar tim yang lolos Belanda, Argentina, Prancis, Inggris.